ketemu di next episode ya guys, bye bye, see you jangan lupa di subscribe bye guys, kita diserang guys tadi gue mau tidur diserang, jadinya gue bangun lagi gue rekan lagi gak <laughs> nah, apa-apa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam untuk semua yang ada di buka Bubi ini oke okay guys kita lanjutkan di kontraban hari ini kontraban kontraband hari ini eh uh, sepertinya lihat ya uh, udah ada misi guys misi apa we have received information kita menerima informasi adalah rencana pertemuan uh, antara uh, penyelundup ya uh, gang eh gang itu grup geng this tukang potong kayu we can catch them if kita bisa ke sana kita bisa nakal mereka aja kita buka. kamu mau gabung gak get there before the ah sampai oke okay. let's go tapi gua belum punya senjata yang masih senjata gue masih cukup guys tapi gue bawa granat hari ini let's go mudah aja cukup oke okay. manakah somil uh, belok kanan belok kiri lurus let's go belok kanan, belok kiri lurus belok kanan, belok kiri lurus langsung kedap tadi pintunya belum ketutup ini akan akan seperti apakah guys akan kacau kah wah oh nggak bisa masuk guys kita tinggalin aja mobilnya wuhh wow. guys guys guys guys ini teman-teman guys jadi, gimana, bro? Ini bagian apa? Oh, uh, muncul dari dalam-dalam. Hmm, hmm, belak guys. boleh ini belak berat banget, ya. Enak, saya langsung aja guys huh, habis sedih-sedih senyata nya guys hahaha <gila>, gila wah ada polisi juga eh depan. udah ngambil dari sini nih guys. Oh, eh uh, gilak kuat mati. Bay. Harus segolin par granat di sini nih. Gila banyak banget guys Oh tujuh lagi, tujuh lagi Tujuh lagi Dari mana sih guys Nanti di dalam, kirain tadi di lu, eh, udah nanti di luar gue tadi di dalam. Rosak, rosak, rosak. Sorry, sorry, sorry, sorry guys. Oh, mobil gue deket. Wah, masih penyegar nugget. Animistik ke Wow. gue belum bus nih data lagi sih Wow ada di Mari dia oh, mau lagi sih kayaknya sih, gue dengar tuh deket sini hmm tadi tadi tadi, Oke, okay. di sini nggak apa-apa kali ya. Oh, bye Hei dekat. Ah, hmm. oh, kena so lagi guys. Hmm, bye bye oh gelap dar. Usut, oh Kayak monster. Huh. Senjata, shotgun. Ambil ambbil, ambil ambil Ambil-ambil lagi, ambil, ambil, lagi, ambil, lagi, lagi, lagi, lagi. Yah, enggak bisa diambil lagi. Eh. Eh, teman gue pergi ke mana? Wadidau. Begitu doang, guys amazing Wow. amazing amazing mumpung di luar kita jalan-jalan dulu gelap guys takut ada pocong Ket nggak jalan. Atai, suariku Atai. Atai. Pisau, gue butuh satu. Ini gue jual sini boleh? Jual, jual, jual, dapat. Oh di sini guys jualnya. I dia nggak mau dong. Nggak mau guys gue beli ya ah. Rifle Sniper wah ini gue banget nih Sniper guys beli jangan guys tapi pelurunya jarang yang sering ini nih apa? ini apa nih Shotgun oh yang di atas uh, ini nih ya sakit sakitnya ya Shotgun sakit banget tapi reloadnya firenya kecil ini red firenya banyak Oke okay, good gue siapa lagi kemantul guys siapa siapa ya siapa siapa buat apa ya guys mau oh, buat kalau ada jerami-jerami kali ya guys ya oke Hai rober punya satu lagi pisau udah beli itu udah beli Oke. Right. jauh amat sih itu ini ini ini coba wah oh, gila kayak zaman ini Nazi. Inggir Let's go. Dicepetin aja. Eh. bener enggak jalannya? Benar. What what mana nih? Gue di mana? Kanan guys. Benar kan ya? iya benar. Karat hotel. Eh karat hotel hotel mulu. Motel beda hotel sama motel. Tuh kalau motel serem guys. Kalau hotel lebih serem lagi. <tuh> Oke kecet gua mobilnya wuuh suatu hebat jalannya bener gak ini oh iya ini uh, nyampe pagi guys ya sudah belum istirahat guys kita buku dulu uh, setelah pertempuran tadi yang ternyata kita kena granat masih bunyi udah kali <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> wah apa lagi nih event oh surat guys dapat duit lagi yeah <coughs> nice adaeus saara hmm. Oh ini masih yang ini guys uh, apa ya? konflik di bagian selatan tapi uh, oh, tadi sebelum tadi peristiwa <laughs> sebelum pertempuran di Somil itu kita ada misi menyelamatkan seseorang guys di daerah Somil di daerah Somil yang mana dia habis digebukin sama geng terus dia ditahan di uh, se kuburan. Uh. banyak kali ini enggak sesuai nih dengan ini Hai entar andalan Yubi ban ban aman thank aman ban aman depan aman pintunya yang aman palaku enggak nggak kena okay. duduk eh duduk alas jangan duduk mulu pegal enggak hmm, aja duduk mulu pegal ini bagi surat harus ke atmatur atmatur naik lagi cepat kita mau timbang habis ini tapi kayaknya barang bawaan tuh terlalu overload guys karena di sini makanan enam Perabotan rumah tangga tiga, terus sama chemical 4 Dulu udah banyak banget tuh. Semen lah, toilet lah. Eh, semen masuk apa ya guys? Household appliance? Eh oh, bukan, chemical juga bukan. Tunggu, desain dulu, di scan, scan, scan biru-biru-biru garam biru-biru unyu eh unyu yang eh. bukan biru uv uv Hai mana good Hai duduk hmm? lu bukannya bantuin periksa lu? Oh gua mau yang periksa ya guys ya itu cuma nge beresin doang bukan bantuin periksa NKR Washer toilet 1 semen 9 monster 2 detajat Oke NKR 11 84 DB 965 11 Juni Oke 15 Oke Hai TV 2 Oke okay. Dino Dino Dino Dino grassduke emang grassduke begini ya, guys mobilnya Coba kita lihat itu grass doom. Jangan sampai kita salah kirim Mobil nggak boleh grass doom. 4190 ya bener sih Terap kayak gitu tuh Aduh guys ini gimana guys Boleh masuk gak nih Lampunya sih nggak pecah sih Ban juga nggak pecah Bempernya ada depan ya. belakang belakang pakai diitung beper sih? kalau gitu. si lewat aja ya guys ya biarin deh salah. plastik ini ininya nih gua khawatir nih. ininya sih oke okay semua. ah ya saudara, satu timbangannya berapa? empat guys. ini nggak muat nih. Registration Number, Vehicle Waits Entry Regulation Gak boleh ya, suruh balik ya Biarin deh salah salah deh oh Vehicle Damage Broken Light tiga. gak oh. weh bener guys perfect lagi wuuu iya yeah. alright good maaf ya Pak Bapak pasti udah lama duduk di situ tadi nungguin capek pasti pantatnya turatnya boleh sembuh oh, dua peperyatko naik lagi mau ditimbang ntar dapet kacang hijau bugur kacang hijau oke okay. cepet naik 30 Oke okay. 31 Oh, Anda berarti 80 Always ya yeah, guys 80 guys Coba deh Dituin deh kalau kalian penasaran Pasti berarti 80 Ini banyak banget isinya Apaan aja Wow overweight nih Kelebihan berat nih ban nih uh. Aku nah, enggak suka nih Kalau barang-barang gini kasihan mobilnya Bang pasti bannya butut Hai lampu nyala CS CXH 3622 LL -L. Simon gudaf Simon gudaf Simon gudaf gudaf swix swix swix swix swix 22 oke okay. 29 oke okay. umurnya oke okay. 32 fotonya juga oke okay tapi barang bawaannya, guys. Hmm. Aku tidak suka ini. Tidak ada ular kah? Kalian kamu sih gak nyelundupin, tapi barangnya ini overweight ini, overweight. Aku tidak suka deh, radioaktif buat semalam-semalam. Permission 3 please. Fake kargo ini sama ininya nih. nih oke okay, ke coba ya, kita itu di goya ntar dimasukin. hmm hmm kosong atmaduro duro At ra, good nih timbang nih 3105 kan lebih kan maaf ya, nggak bisa ya balik pasti itu buat itu lo Oh, shoot nara Sorry, bye-bye. Wah, wow, gila nyampe miring gitu kan? lo gak berasa kan, mobil miring. Wait, Virgo, guys. Dia wait Oke. Okay. Ah. Uh helix abiksa Rasta apa enggak nanti ah. Oke okay. ini dulu kesiban dua uh -huh. Uh -huh. beratnya berapa oh kosong ada isinya ya 4930 kosong kosong kok oh, ada deng Yo wasting time, ya sabar lah. Kanan gue harus buka-bukain satu-satunya toilet dua ini. Gas line satu, toilet dua, koster satu, oil barrel tiga. Halo hmm. Nur. Aku manduru. Oh, harus kau Farisco. Harus kau. Oke. Um, berapa berarti udah ditimbang belum? 4930. Ini, ini Marvin Bob. Bob, Bob, Bob. Oke, okay. di Ich 57 ini benar terkadang 1000. Belum di-scan. belum di-scan, guys. Aman. Kaca pecah enggak? Sen lampu spion ada Belakang enggak ada plat nomor Berarti enggak ada bumper gitu ya? Tulisannya Missing bumper Kacanya ada yang pecah enggak? Kaca pecah tuh satu Missing bumper, Broken window Argolis udah Oke okay ya? Olivera, toilet appliance, tiga gas orange, kayaknya Ini gue bakal menyesal nih, menyuruh kamu masuk. Aduh, masih ada dua lagi, ada tiga ya, guys. Oh dua deh, tuh kan harus dipulangin ini udah kok mm, nggak mm, mm, mm, mm, enggak boleh guys ini guys kalau rusak kalau rusak rusak uh, Aiman samdan Aiman samdan Aiman sam sampan sama udah beda 08 pas foto beda wah nih kita harus mencurigasi mencurigasi mencurigasi Ban, kita suruh keluar dulu. Dering, nggak ketemu. Ini apa ini? Oh. oh sini ya. Hai pecah-pecah enggak enggak hai penyelundup kan Ngoin ininya kargolisnya list 2, 2, wine barrel 1, cheese fertilizer 12. Hmm. Tapi namanya udah eh ini ke Madura malah. Eh, ngapain sih, Ini bisa dibenerin gak sih tempatnya bendal, ini tuh banyak banget perongsokan. Belum ditimbang lagi. Pasti lebih lebih berat dari kendaraannya. Delapan Jager Jager. Jagger. Jagger. Emangnya eh, dia Jagger? Berhenti dulu. Jagger. Wah serius Hai Jagger 53 bener kan ini Jagger 53 traf tahu ini mah bukan gua. pendang nih gua apa cuman tuh lebih besar ya? tuh foto lampu 3 pecah ini bukan Hmm. balik loh, nih, no, wah ini lebih parah nih, jangan-jangan dia kabur nih, ya siap-siap nih kalau dia kabur nih kita kejar-kejaran nih guys, oh enggak, oke. Okay. Matura. Oh nice oh, ini kita harus cek ternyata guys tadi gua cek ablis Matar mere Hai Hai pas b albarah betul juli Oke okay. Juni Oke okay. 440 agar nah ini baru cagar nih bener itu apa boleh ya? Bukan ya? keren selundupin mereka. Pasang laptop. Ngecek update smartphone-nya. Iya, ini ditimbang berapa? Wah. Wah, wah. Wah, wah. Oke, okay, no problem, no problem. You are in problema, I think, guys. Damala udah mah nggak tahu lo nyurupin apa rokok alkohol bagusnya sih senjata guys <gulis> lebih mahal dijualnya pakai kapak ini ya guys ya oh oh oh buat buatan terlarang guys di sini ada nggak obat-obatan terlarang, guys. Wo Kokain. Apa itu? Wah, bentar dulu dong, jangan dulu. Kokain, kokain. Kokain. Wo, nih, guys. Musik ya, guys. lampunya di dalam ada nggak sih? Oh nice di atas. Wah ini guys ada nih guys. Huh. Huh. Dua lagi. Good job. Yang terakhir ternyata kita dapat bonus. Wow, nemu lagi guys. Hmm, hmm, hmm, hmm. Good. Eh, sombong. Ini. Enggak ada ya ini. Alright, dapat berapa tuh bu delapan guys, kayaknya itu angka yang pas deh untuk kombinasi ini nih. Oke, beresin. Roscoe Coba kita lihat. Oh, uh. oh, uh. air filter behind passenger seat juga yang ke-skip guys. Woo, woo, woo! Menyebalin. ya pun aki-nya macolak dan Lu udah tahu nyala bukan dimatiin. Kan rusak aki gue taruh nah, barang ini ontraband oh, di mobil. Di sini dicuri orang enggak guys? Ditinggal semalaman. Oke okay guys, kayaknya sampai sini dulu ya hari ini guys. Uh, tadi kita udah bantuin temen-temen uh, kita ya di somio, somio, somio untuk melakukan. Eh, kita ini guys, melakukan. Aduh Melakukan. Hai. Hey. Penyergapan ke markas si berat oh. oke okay. hmm. mantul nih kita udah siap ini udah siap siap oke okay. great nih guys kita siap update apa lagi guys duit kita udah 3000 nice gudang warehouse mobil beli mobil kali ya guys yang gede tuh Uh, banyak banget gila, makin banyak makin ngeri guys. 8, <laughs> gak usah banyak-banyak lah. nih aja nih, upgrade nih. Wih, ini mentok gak sih? Oh ini, ini aja ya guys ya, darah gue biar tambah banyak. Hmm, enak, bobo di tempat baru. Tunggu ini udah pada masuk gun semua ini dimakai sniper yang paling di menara pengawas oke okay. mobil ini udah di upgrade mentok yang ini belum bisa beli nih sekali bawa 25 barang kontraban personal 8 kalau di upgrade jadi berapa tuh 50 personal 10 kali ya oh ini speednya kenceng tapi lemah durability guys. Ini udah gue update tuh nya 5. Ini belum belum di-update 5. Oh, apalagi diupgrade. upgrade hey! Next mission kita beli mobil dulu. Lo ngapain di situ? Oh, ini yang tadi yang terakhir ya. Duduklah, capek lah berdiri gitu. Oke, okay. Kang. Okay, ini udah malam nyalain lampu. Gelap. Kenapa ngeliatin gue gitu? Malu sendiri kan? Hmm, dasar lo. Ini apa ya kan, guys? Ini apa guys? itu baru hmm, ada beginian, nggak bisa dibuka lagi. Ini apa ya? Ada antena segala. uh uhuh. Oke okay guys, wow, gila rumah baru. Udah ada IndiHome nih guys. The, yes, ada poster. Ah, Ya itu. Akaristan, oh, oh, jualan rokok, iklan rokok. Tuh kan, ada TV jaman zaman tahun 1981, TV kayak gini guys. Gue ingat banget zaman bocah gue nonton TV tapi nggak di rumah di rumah orang. Oh <laughs> eh, Lembarannya, yeah. jatinya, ini eh, jatine. Pah tuh satu. Oliskam. Tunggu tunggu, kalau baju gue ada di sini, gue pakai baju apa dong? What the heck? gue pakai baju apa? Gue pakai baju apa? Nggak kelihatan <laughs> Oke okay guys, thank you udah menemani Mas El di akhirnya channel untuk kontraband, kontraband polisi kita udah masuk tanggal 31 satu Mei guys, udah lewatin lebaran. Oke, okay. sampai ketemu di next episode ya guys, bye bye, see you. Jangan lupa di subscribe ya, like, kawan. Guys, kita diserang guys. Tadi gua mau tidur, diserang. Jadi ini gua bangun lagi, gua rekam lagi. Nggak <laughs> apa-apa ya. Sayang-sayang nih, nggak nggak Oke senjata baru. Uh. Uh nice. Ini kalau kayak gini biar dia pada deket dulu aja ya. Uh. Oh. oh, mati itu pada run. Sniper bro, mana sniper gua? Anjir, keren lo, go. Mantul. Hmm. Ah, oh. oh, nggak di mobil, lupa. Hmm. Oh. Nice. sudah lagi Uh mobil medak nih Uhu gila gila lagi legenda coba ini shotgun lagi. Di rumah baru ini, guys, ditembakin. Polisi. empat. empat tinggal dua oh oh oh oh lebay. oh kan kalau mati oh gitu, oh nih oh oh bisa oh oh oh oh guys. Eh, masih aman, <laughs> oh, <gak <gak jadi tidur, nggak jadi berhenti recording. Aduh, guys, lanjut tidur, dan sampai jumpa. Thank you, kacau.